That Apa mas, iya mas. Hah? Tiba apa, mas. Tiba apa mas. Mas, ya, mas? Tiba apa, mas? Boy, beli, ya. Nih, nah, Ketibiru, mas, Mas? apa, Mas? Mas, Ke Jambiro? Mas, ya? Boy. Merah bu, oleh buntut. und dann Telu luh. wi Aku luh belajar. Aku luh belajar. Gila-gila train? ini Kita tambahin no Lo, tapi sih Lo, Belajar aku alak Loh, Lo, gue enak Aku lagi lo Senang, mobil.